Tidak, satu, dua, jembat. Oke, ya. 12 apa 12 Selamat ini Jadi nomor kesadarannya untuk dapat memperoleh bersaingan untuk memisahkan dengan baik lanjut, lanjut, <imerasan> <imerasan> Thank you. Oh <laughs> Bapaknya Siti Atiko Gandjar Pranowo itu adalah putra dari Kiai Haji Gisam Abdul Karim kali jarang tepatnya yang punya pesantren di Kalijaga. Kemudian ayahnya Siti Atiko itu adalah putra pertama dari beliau Abdul Samad dan mempunyai putra dari namanya. Mukhotik Supriyadi atau jadi kenal KM Supriyadi itu adalah kakak saya yang ber dan punya anak empat yaitu nama Hamid uh, Suprianto, Siti uh, Nurul Hidayat Supriyati yang pada waktu sekarang itu adalah Jadi anggota Dewan Dari Prahbi g 3 Prokreti Dapur Kemudian Siti Atikok, nomor tiganya Yang nomor empat adalah Zaini Makarim Dulu pendirinya adalah Ayak Sayang Jadi Bio Haji Sama Tuhan Kemudian meninggal diganti oleh adiknya Pak Supriyadi karena Pak Supriyadi di kota dan sebagai wakil ketua Dprd Kabupaten 23 dari P tiga, makanya diserahkan kepada adiknya yaitu Ahmad Musjamil Saibani Isam Adi Kadir dan meninggal dari, dan dipegang saya itu karena Mbah Musam itu punya dua. Yang pertama itu tadi kali jalan, yang kedua di eh, Kertanegara Kecamatan Kertanegara Tempatnya Desa Karangasem. Mbak. Mbak. Yang apa Yang yang diasuh oleh Kiai Haji Mustamir Billah di Samudra. Pak Mas Supriyadi memang pertama dari bahasa Hasih, Tapi karena beliau lebih senang di kota dan terjun di politik, yaitu tempatnya di P3, sehingga tidak menggang pesan Jadi adiknya. Kemudian dari adiknya Pak Ujati itu, Kiai Muzamil Saibani, yang kemudian mengganti Kiai Hisam adiknya lagi yaitu Kiai Muzahidin yang tepatnya itu Kiai Muzahidin bin Hisam Hisam Dukarim itu yang mengelola, membantu atau rekod nasabadi di Soekarada hmm. uh, tepatnya Kiai Abdus Salam, yaitu dibantu oleh kakak saya, yaitu Abu Yair Muzayin, yang Muzayin Seba. Keluarga besar Bani Hisam, tentu saja menerima beliau, yaitu Mas Ganjar, karena dia juga agamis, dan Insya Allah juga berwawasan Nahdlatul Ulama. Mas, ini Mas, Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Dari, Iya. iya, iya, iya, iya, iya. ya. Iya, iya, iya, ya, Kita ketemu aja dengan Pak ya, Gajah, kira makan jalan lebih peduli sama teman-teman memberikan atas-atas sama pelakilan juga, latihan okay. ini baju bagus banget ini aduh saya oh, oh, oh ya hari saya dari mana? dari juga We're uh -oh. la del poi parte di carattere calia con la voglio prima cosa Boleh open house sebelumnya, dan ketika kemarin uh, kita mau acara open house, ternyata yang dengar banyak, dan kemudian mereka pada pengen datang. Banyak yang ya, boleh nggak, Pak Ganjar ya datang, silahkan. Jadi ada teman yang sangat lama sekali, ada turun bantu para pemilu, gitu kan, ya, PKSK tadi yang dulu-dulu sering berjuang, partai, dan para pejabat berkombing dayanya. Jadi ya, suasananya meriah. Ini memang... Udah cowok sebelumnya baru-baru sudah mendadak mendadak? mendadak aja, mendadak aja. Dan kebetulan ini kan saya dan Gus Yasin kan sudah pada tahun terakhir gitu ya. Sehingga ya silaturahmi sambil salam-salam. Nah, tahun depan kan tidak, ya ketemu lagi. <laughs> saya senang sekali terharu gitu ya, anak-anak pelajar dari Papua yang sekolah di sini, berkenan hadir di sini gitu ya. Tadi melihat kita senang. Anak-anak SMK yang ada di sini juga pada datang gitu. Bahkan tadi ada yang, Pak saya keterima di UI tapi belum bisa bayar. <laughs> Jadi semangatnya luar biasa. Menyenangkanlah seluruh elemen masyarakat bisa bertemu. Karena memang lama saya tidak bisa menyelenggarakan ini dan hari ini bisa bertemu dengan masyarakat. Ya, mengubah rasa rindu juga bertemu kawan-kawan lama. Berpandangan bersama di gereja itu kita masih berkata sudah <tuk> sepuluh hari tak dan mencoyangmu ya, berpaksa berpaksa Halo raka halo